Lagi di channel Alana Sekolah ini. Di video kali ini kita akan membahas seputar ciri-ciri uh, uh, BLT Dana Desa tidak tepat sasaran. Oke, okay, berdasarkan peraturan Menteri Desa nomor 8 uh, <tuh> tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023. Di antaranya adalah yaitu bantuan langsung tunai, yaitu untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di desa. Kemiskinan ekstrim ini salah satunya dituntaskan atau dilaksanakan programnya salah satunya melalui pemberian bantuan langsung tunai melalui BLT desa yang ditetapkan melalui peraturan kepada desa dengan dilakukan pendataan oleh rt kepala dusun kemudian dilakukan pengambilan keputusan di dalam musyawarah desa. Nah BLT dana desa ini diberikan kepada warga miskin ekstrim yang berdomisili di desa, kemudian orang yang punya rumah tangga penyakit menahun, kemudian difabel dan lanjut usia. Nah kriteria kriteria ini. Uh, sudah ditentukan oleh Kementerian Desa. Uh, sementara di lapangan, barangkali di desa-desa kita uh, terdapat ataukah tidak memenuhi kriteria yang dimaksud di dalam peraturan Menteri Desa tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan, apa sih ciri-cirinya, bang? Nah, ciri-cirinya itu uh, menurut yang kita ketahui ya, nanti silakan sahabat-sahabat juga boleh share pengalaman-pengalaman ciri-cirinya di desa atau di daerah sahabat-sahabat. Yang pertama dari mulai pendataan. Dari data yang tidak akurat, dari data yang tidak berdas berbasis kondisi lapangan, itu membuat potensi penerima tidak tepat. Karena yang didata tidak sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian, Selain perencanaan data Kemudian dari sisi oh, Pengambilan keputusan Di dalam aturannya Penerima BLT dan desa ini Diputuskan di dalam musyarah desa khusus Yang dibahas Dan disepakati bersama-sama Berdasarkan kriteria tersebut Nah eh, Di beberapa desa Yang tidak menyelenggarakan Musyarah desa khusus Yang tidak diambil Keputusannya melalui musyarah desa usus artinya tertutup sehingga berpotensi pemberian Ataukah penetapan calon penerimanya itu tidak sesuai dengan kriteria Karena hanya orang-orang tertentu tidak diputuskan melalui musyawarah desa usus Kemudian nama-nama eh, yang ditetapkan di dalam musyarah desa usus Kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala desa atau keperkades Kemudian tidak dipublikasikan di di depan ataukah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat seperti depan kantor desa ataukah fasilitas-fasilitas e, media informasi lainnya yang relevan di desa. Kemudian e, potensi data itu double ataukah menerima dengan bantuan lain. Nah ketika tidak disandingkan dengan bantuan-bantuan yang lain tidak menghadirkan kawan-kawan dari PKH e, dan kader-kader atau pendamping-pendamping yang lain sehingga tidak disinkronkan data prima PLT desa BPNT PK dan seterusnya nah kemudian e, di dalam penyaluran penyalurannya tidak dilakukan secara terbuka atau dipanggil satu persatu ataukah malam-malam sehingga mendadak sehingga tidak semua, ataukah masyarakat tidak dapat mengakses bagaimana proses pelaksanaan uh, penyaluran bantuan langsung tersebut? Mungkin itu sekilas tentang ciri-ciri uh, bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran. Barangkali di desa-desa, sahabat-sahabat, ataukah pengalaman-pengalaman sahabat, tulisnya di kolom komentar. Terima kasih.